Ini adalah center kepala Cian Sky HS3R Jadi center kepala atau headlamp Cian Sky HS3R Ini bodinya sangat kecil sekali Kalian bisa lihat ini Bodinya tuh sangat kecil Tapi ada ikat kepalanya Headlamp Cian Sky HS3R ini Hanya menggunakan baterai 16340 Packagingnya seperti ini ya teman-teman di seluruh permukaan terdapat informasi lengkap tentang spesifikasi dari senter ini. Tidak akan lama-lama dan akan langsung saya unboxing saja senter Cian Sky HS3R ini. Wow, tidak sudah tidak ada apa-apa lagi. Sekarang saya sikirkan di sini. Yang kita dapatkan dari Center Cian Sk Hs3R ini pertama ada manual buku atau buku panduan. Kemudian ini ada USB Type C charger. Ini panjang banget. USB Type C ini sekitar 1 meteran dan saya akan buka. Jadi Center Cian ini selalu memberikan Kabel yang sangat panjang ya, nih, ini satu meteran ya, sekitar 1 meteran, pasti 1 meter ini, karena diukur dengan meja saya itu sama panjangnya, ini panj ukuran meja saya itu 1 meter, dan ini panjangnya juga 1 meter, jadi nggak pelit ya. Kemudian ada kartu garansi yang selama 5 tahun, kemudian ini ada orange spare waterproof cadangan dua piece, Kemudian ada lanyard atau strap hand. Kemudian senternya sudah terpasang di braket ikat kepala yang sangat halus ya. Jadi senternya ini sangat kecil sekali, saya akan gunakan di sini. Nah. Jadi senternya uh halus sekali, guys. Jadi senter kepala ini ikat ke kepalanya itu sangat halus. Halus sekali kayaknya ini tidak akan terasa panas ya di, di kepala dan saya merasakan ini biasa aja gitu serasa enggak menggunakan senter jadi tidak gandul gitu karena ini bentuknya sangat kecil juga sehingga di kepala kita ini seperti menggunakan topi malah oh, ya nyamannya sama seperti menggunakan topi malah justru lebih nyaman lagi karena ini halus sekali nih ini ikatnya sangat halus sekali Uh. Dan siang Anxiai HS3R ini sudah ada baterai di dalamnya ya Baterainya itu ukuran 16340 dengan kapasitas 700 mAh Dan akan saya pasang lagi Jadi untuk mencharger kalian tinggal menggunakan kabel yang sangat panjang ini Yang panjangnya 1 meteran tinggal dicolokkan aja sini Dan akan ada indikator warna merah apabila sedang mencharger dan apabila sudah full itu biasanya warna hijau oke saya copot dan uniknya lagi center Cian Sky HS3R ini meskipun bisa di charger di centernya langsung ini bisa charger di baterainya menggunakan USB micro jadi center Cian Sky HS3R ini bisa kalian pilih kedua opsi mau pilih charger pada baterainya atau di senternya langsung karena untuk di senternya ini sudah ada port USB Type-C yang bisa kalian charger menggunakan kabel dari Ciansky yang panjangnya 1 meter ini dan kalian bisa membeli sendiri USB micro kabel ya. jadi USB micro kabel yang seperti ini yang masih lama ini bisa di charger di baterainya langsung nah jadi, bisa di charger di baterainya langsung ya. Jadi, ada dua opsi mengisi daya center Cian Sky HS3R ini. Opsi tersebut sebenarnya berguna sekali. Karena apabila kita punya dua baterai, terus yang satunya itu low bed, tanpa di centernya. Kalian charger saja, kemudian misalkan di power bank dan sebagainya ya, bisa di charger di situ. Untuk menunggu si baterainya penuh, ini masih bisa digunakan karena ada baterai cadangan untuk baterai cadangan kalian bisa menggunakan baterai lainnya yang tipenya 16340 ya di toko marketplace banyak nanti akan saya kasih link di deskripsi video juga untuk baterai yang bisa digunakan untuk center cian sky hs3r ini untuk cadangan pada bagian bezel berwarna biru seperti ini ya untuk di pinggiran lensanya sangat unik sekali Kemudian, pada tombol on/off powernya berada di bagian sini dan terbuat dari karet yang empuk, dan dilingkari dengan bezel warna biru juga, warna khas cyan sky. Jadi, di bagian tile-nya atau tail nya ini atau tutup baterainya, terdapat magnet yang bisa ditempelkan di besi seperti ini. Contohnya, jadi apabila kalian menggunakan senter ini di untuk emergency di mobil atau di mana yang terdapat besinya kalian tinggal tempelkan nih dan untuk kekurangan center yang ada magnetnya seperti ini biasanya suka nakal Yaitu nakalnya itu suka di sini ada uh, apa tanah tanah itu kan biasanya ada magnetnya ada besinya nah itu biasanya ikut ke sini. untuk lensanya ini ternyata menggunakan lensa ultratin ya atau lensa Fresnel ultratin ambil kayak lensa tir cuma bedanya ini lensa tin atau lensa Fresnel jadi karena menggunakan lensa Fresnel jadi tidak bisa intip jenis LED yang digunakan di dalamnya ya jadi LED-nya tidak terlihat tapi untuk sekedar informasi bahwa Cyan Sky HS3R ini menggunakan dua LED di dalamnya yaitu LED utama menggunakan Osram P9 warna putih. Kemudian LED kedua menggunakan Everlight 2835 warna merah. Meskipun senter kepala sudah mengusung sistem keamanan perlindungan dari bahan cairannya yaitu IPX8. Jadi bisa menyelam selama 2 meter di waktu tertentu ya. Lanjut akan saya tes fitur mode Cian HS3R ini. Jadi... Center Shiansukai ini ada 7 mode yaitu ada Low Low ini outputnya sekitar 25 lumen Untuk runtime nya itu sekitar 16 jam Jarak solotnya sekitar 20 meter Kemudian ada Medium Medium ini lumennya 130 lumen Runtime nya itu sekitar 3,5 jam Untuk distance atau jarak solotnya itu sekitar 45 meter Kemudian ada High 400 lumen untuk rantainya ini lumayan singkat, hanya satu jam saja apabila kalian menggunakan mode fitur high ini, karena baterainya hanya 700 mAh. Kemudian untuk distensi jarak sorotnya itu sekitar 75 meter. Kemudian yang paling terang adalah turbo, 1100 lumen. Dan di sini memang sangat-sangat singkat, center ini hanya bertahan selama 45 menit saja, tapi biasanya saya apabila menggunakan center itu jarang sekali di mode terus run, uh, on time ya. Jadi biasanya hanya menggunakan mode medium saja sih. Mode medium itu udah cukup banget untuk penggunaan jangka panjang. Dan apabila untuk high dan turbo itu biasanya saya... Hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja, apabila ingin menyorot jarak yang sangat jauh. Itu baru saya menggunakan mode turbo atau yang sering ya, high ya enggak jarang banget sampai mode turbo terlalu lama. Paling untuk mode turbo, secret, set ada apa sih? Udah seperti itu. Jadi, untuk pemakaian di mode turbo jarang sekali kemudian selain ada keempat mode tersebut juga ada mode merah warna merah ini outputnya itu 15 lumen jadi muka aku warna merah ya <tuh> kemudian ada iso white atau warna putih tapi yang paling redupnya ya warna putih yang paling redupnya nih di mata saya juga nggak silo ini biasanya untuk baca-baca di tempat gelap nih ingin baca-baca apabila -baca. taruh di kepala gini terus si senternya ini ya cukup sekali untuk baca-baca itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup kemudian ada yang namanya red blinking, red blinking ini adalah berkedip-kedip seperti ini Oh kebetulan hari ini saya mau camping dan saya akan membawa senter Xian Sky HS3R ini. Nah, ini dia Xian Sky HS3R. Jadi gunungnya seperti ini nih senter kepala nih. Jadi nggak perlu megangin. Dan akan saya coba dulu. Oke okay, teman-teman, sekarang saya sedang camping nih. Ini adalah Cian Sky HS 3R dan akan saya tes performa center kepala Cian Sky HS 3R ini. Nah ini modelnya seperti ini. Ya, tuh modelnya. Gimana teman-teman, modelnya? Kemudian. Saya akan naikkan ke mode medium. Ini mode mediumnya. Hmm. Kemudian akan saya naikkan lagi ke mode high. Mode high-nya ya atau turbo. Ada turbonya gak sih? Wah ini turbonya nih. Oh, uh. gembung guys. Center sekecil ini. Wow. wow, wow, wow emak jeruat hmm. ya ini sih saya yang terasa kecil ini sih gimana ceritanya kalau terang menerang kayak gini hah? uh oh raumum oh raumum guys kuntia hmm langsung kunti ya langsung kapurnya ini nih. Ini belum step down loh. Nih. Tuh. Sampai sana jauhnya. Nggeh. Ma Gua. Emak, cedua tenang, nih. Nah, ikan lama, dia aktif. Kedip dua, ada berapa mode sih? Uh. Ada merahnya, guys. Ada merahnya ternyata. Tuh, warna merah. Hmm. Jerat gandot. Ini sih. Bikin horror kalau kayak gini. Hmm. <laughs> merah, guys. Oh. Nah, langsung komoda lo yang warna putih, tuh, kedip, hmm. keren sekali bro. Iya, gitu. Wow. Nih teman-teman, saya lagi camping. Grandot. Wih, wah, ini senter sekecil ini bisa serang Ini masya Allah, <laughs> ya mungkin seperti itu aja ya, teman-teman. Ya. bila kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Bila kalian ingin beli senter jalan sekaya. HS3R ini silahkan cek link pembelian di deskripsi video saya Ari undur diri jumpa lagi di video selanjutnya